Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di keperawatan jiwa Topik kita hari ini adalah tentang ansietas Ansietas adalah kecemasan Mungkin anak-anak sudah uh, selama ini sudah pernah mendengar kata-kata ansietas, takut, khawatir, ataupun cemas Nah, apa sih sebetulnya pengertian dari ansietas? Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat adanya antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman jadi ansietas atau khawatir ini muncul pada individu atau pada pasien yang kita rawat ketika merasakan suatu ancaman di dalam dirinya ansietas ini terbagi menjadi beberapa klasifikasi dari ringan sedang, berat, sampai dengan panik. Nah, eh, tahapan ini berdasarkan dari gejala yang dialami oleh pasien. Tanda dan gejala seperti merasa bingung, merasa khawatir terhadap kondisi yang dialami pasien, tidak bisa berkonsentrasi, gelisah, tegang, tidak bisa tidur, bahkan sampai pada gejala-gejala fisik yang muncul, seperti merasa deg-degan, palpitasi, diaforesis, RR meningkat, nadi meningkat, tekanan darah meningkat, suara bergetar, sering berkemih ke kamar mandi, ataupun sampai dengan tidak bisa tidur, dan sebagainya. Nah, pada pasien-pasien dengan kondisi apa yang bisa mengalami ansietas? Yang pertama, pasien dengan kondisi penyakit kronis. Yang kedua, pasien yang tiba-tiba masuk ke rumah sakit, lalu didiagnosa, menderita suatu penyakit yang akut. Yang ketiga adalah pasien hospitalisasi, pasien yang tadinya tidak pernah dirawat di rumah sakit, masuk ke rumah sakit dan dirawat. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan reaksi ansietas pada pasien, terutama pada pasien-pasien yang akan menjalankan rencana operasi. Nah, hari ini ibu akan mempraktekkan, mendemonstrasikan kasus, Ansietas pada pasien dengan rencana operasi. Baik, kita simak videonya berikut ini. Nah, ya gimana hari ini kabarnya? Kurang baik tuh. Aduh, kurang baik kenapa nih? Kurang baiknya? Khawatir ya. Oke, hari ini dengan Mbak Vanda ya. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Mbak Vanda? Iya, saya Vanda, 15 eh, November 1987. Ya, hari ini dengan Suster Dian ya, yang merawat Mbak Fanda dari jam 8 sampai dengan nanti jam 2 sore. Ya, nah Mbak Fanda hari ini ada rencana persiapan untuk operasi usus buntu ya. Nanti operasinya akan dilakukan sekitar jam 10 berarti kita uh, akan persiapan untuk pagi. Ya, gimana nih mau operasi? Perasaannya bagaimana? Cemas. Cemas. Apa yang dirasakan? Dek-dekan Gak bisa tidur, tidur Ya Kan baru pertama kali ya Ya Jadi saya ee, khawatir aja Takut hmm. jaga hmm. Tapi hari ini pusing nggak pagi ini Kepalanya nggak sih ada ya nggak ada, ada pusing ya Mungkin ini karena pengalaman pertama Ya Nah Jadi gimana kalau kita sebelum Masuk ke ruang operasi Dan persiapan Mbak Fanda operasi ee, Kita latihan dulu Relaksasi nafas dalam Supaya Mbak Fanda lebih rileks mengurangi kecemasan. Nah, karena kan kita mau masuk ruang operasi juga, pasien itu harus tenang, ya harus berkurang cemasnya, gitu. Gimana, Mbak Vanda? mau? Eh, ya, Baik ya. suster duduk di sini ya. ya. Nah, uh, kalau Suster boleh tahu uh, apa yang menyebabkan uh, Mbak Vanda khawatir? Kan karena ini baru pertama kali saya ya. masuk ruang operasi. Mm -mm dan itu saya juga kurang tahu apakah saya akan dibius uh, total, saya bisa tidur sehingga saya tidak bisa merasakan apa-apa atau saya bisa merasakan kesakitan saat operasinya itu oke, uh, oke okay, okay. uh, baik untuk yang masalah bius ya nanti e, dokter anestesi sebelum nanti Mbak Fanda masuk ke ruang Oka pasti akan datang untuk menjelaskan hal tersebut ya nanti Mbak Fanda bisa bertanya terkait dengan e, bagaimana proses membiusan dan lain-lain ya kalau di catatan di sini rencananya Mbak Fanda akan dibius total ya jadi akan ditidurkan gitu ya e, Mbak Fanda nanti e, tenang saja Mbak Fanda di pada saat Proses operasi itu dokter anestesi akan selalu mendampingi Mbak Fanda, gitu Sampai dengan bangun. Nah nanti setelah bangun itu masih di ruang operasi. Masuk ke ruang rawat lagi ke sini. Kita jemput pada saat Mbak Fanda sudah sadar. Nah untuk kejadian-kejadian kan banyak ya Mbak Fanda. Sepasien-pasien sebelum Mbak Fanda sudah melakukan operasi ini. Dan Alhamdulillah e, semua pasien berjalan dengan lancar. Nah semoga e, Mbak Fanda juga operasinya berjalan dengan lancar gitu ya. Hmm. Nah selain proses pembiusan, apa yang menjadi khawatir? Uh, apa ya? Takut gagal. <laughs> takut gagal. Baik. Apa lagi Mbak? Hmm, apa ya? Uh, takut nanti efeknya sakit ya pasti ya. Hmm, uh, ya. Sakit banget kan habis disobek gitu. Sobek oh, iya, ya, ya <laughs> betul ya. Kulitnya habis disobek gitu ya. Ya betul sekali Mbak Fanda, jadi memang e, kalau operasi ini untuk angka kegagalannya cukup rendah ya Mbak Fanda Jadi e, semoga dokter bisa melakukan tindakan operasi dengan baik Lalu setelah operasi pun nanti mungkin ada rasa sakit ya betul kata Mbak Fanda agak sedikit tidak nyaman Tapi nanti kita akan berikan terapi-terapi medikasi, obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit yang Mbak Fanda rasakan gitu. Nah, e, mungkin masih merasakan kekhawatiran gitu ya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan, melatih, bahwa Panda, akan mengajarkan tentang ini, e, relaksasi nafas dalam. Nah, ini, nah, ya, namanya teknik relaksasi nafas dalam. Nah, ini untuk merelekskan tubuh kita. Nah, ya, pengertiannya apa sih? Nah, relaksasi nafas dalam ini adalah Suatu cara yang digunakan untuk dapat menurunkan rasa cemas dan merelaksasikan ketegangan otot. Nah, Mbak Panda, merasakan nggak kalau cemas, tegang, jadi tegang ototnya gitu sampai hmm. merasakan ya hmm. ototnya jadi tegang? Nah, dengan relaksasi ini, setelah dilatih, diharapkan nanti pasien bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Nah, yang kedua manfaatnya itu apa sih? Meningkatkan konsentrasi. Mungkin kemarin Mbak Fanda karena memikirkan e, operasi jadi nggak konsen. Terus mengurangi rasa nyeri nanti pada saat setelah operasi, bi masih bisa digunakan teknik ini. Perubahan posisi tubuh e, santai. Jadi posisinya jadi santai, nggak tegang lagi. Mengurangi cemas, khawatir, dan gelisah. Nah, poin nomor tiga empat ini yang kita e, tujuan kita melatih e, relaksasi nafas dalam. Nah, bermanfaat jika perasaan lelah dan tidak enak badan Jadi banyak manfaat yang bisa diambil ketika kita latihan relaksasi nafas dalam Sebelumnya pernah nggak melatih relaksasi nafas dalam, Mbak Fanda? Belum pernah Oh, belum pernah ya Nah, berarti ini yang pertama kali ya iya. Nah, ini tadi tujuannya ya, Mbak Mengurangi kecemasan, merilekskan tubuh, mengurangi ketegangan otot Memberikan perasaan yang tenang dan mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi ini nanti setelah operasi pun masih bisa digunakan. Nah, sekarang caranya. Nah, caranya ini nanti kita akan praktikkan bersama. Yang pertama adalah ketika melakukan relaksasi nafas dalam, kita harus posisi yang senyaman mungkin. Nah, kebetulan Mbak Fanda posisinya Fowler nih. Agak tinggi ya badannya. Nah, berbaring dengan bantal di bawah kepala serta lutut. Jadi ada bantal di sini. Tapi kalau... Dengan posisi seperti ini Sudah nyaman Sudah rileks Ini sudah baik Nah, kalau dengan posisi gini Gimana Mbak Vanda? Sudah nyaman belum? Enak sih Sudah enak ya Kalau kurang tinggi atau ketinggian Nanti suster akan turunkan tempat tidurnya oh, sudah, enak. sudah cukup ya Segini ya Nah, atau bisa dilakukan dengan duduk di kursi Nah, kalau Mbak Vanda mengerjakan seperti ini Ya, boleh saja nah, Lalu setelah kita memberikan posisi yang nyaman Ya Nah, ini tadi ya, posisi yang nyaman, lalu lingkungan juga yang nyaman, harus tenang ya, tidak berisik ya. Nah, kalau di sini kan di rumah sakit kebetulan Bapak Panda sendiri ya di ruangan ini jadi e, tenang gitu ya. Nah, lalu ini ambil bantal ya untuk alas kepala bila nyeri ya, pejamkan mata dan lemaskan tubuh. Jadi sebelum kita tarik dan merilekskan badan kita. Nah, setelah itu, apa yang dilakukan? Tarik nafas dalam lewat hidung. ya. Nah, tarik nafas dalam melalui hidung ini punya Mbak Fanda. Lalu, kemudian ditahan 3-4 detik, jadi ditahan sebentar, baru dibuang. Ya, dibuangnya lewat, tidak lewat hidung lagi Mbak Fanda. Lalu nafas dikeluarkan lewat mulut. Nah, dengan mulutnya itu menguncup mencucu. Ini, so ya. Lalu dilakukan sambil mengeluarkan pada saat kita tarik nafas, kita pikirkan hal, -hal yang membuat kita khawatir. Kita hembus semua perasaan yang membuat khawatir bersama hembusan nafas. Ya, jadi diharapkan dengan merelaksasikan nafas dalam ini, Mbak Fanda bisa membuang semua pikiran-pikiran atau rasaan perasaan khawatir dan menjadi lebih tenang dan bisa mengganti dengan pikiran yang positif, misal oh banyak kok pasien yang berhasil. Oh banyak kok pasien yang sudah dioperasi berhasil, pasti saya operasinya juga berhasil. Gitu. Jadi setelah uh, dibuang nafasnya itu dengan memikirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif ya, mengganti pikiran yang tadi Membuat Mbak Fanda khawatir. Nah, ini dilakukan minimal. Bisa sampai dengan tiga kali. Atau Mbak Fanda sampai dengan e, rasa cemasnya berkurang. Bisa lebih rileks. Atau Mbak Fanda bisa juga melakukan dengan tarik nafas dalam sambil berdoa. Nah, ya. Itu juga bisa e, dilakukan. Nah, sekarang kita akan mencoba ya Mbak Fanda ya. Nah, e, mencoba ini suster. Mbak Vanda melihat susun terlebih dahulu, baru nanti Mbak Vanda bisa melakukan. Ya, jadi duduk yang nyaman. Nah, kalau sus ini ya, duduknya nyaman, tangannya di bahu. Lalu kita tarik nafas dalam lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Sambil memikirkan hal-hal yang baik, yang positif ketika membuang uh, nafas sehingga pikiran yang negatif tadi ya, kekhawatiran itu berganti menjadi pikiran yang positif gitu ya Mbak Fanda ya, saya ulangi sekali lagi ya Mbak Fanda ya nah kurang lebih seperti itu, Mbak Fanda uh, sudah bisa mempraktekkan sekarang Nah, sekarang Mbak Fanda, uh, apakah posisinya sudah nyaman? Hmm, sudah cukup. Sudah nyaman ya, kita akan latih tiga kali ya. Nah, sekarang Mbak Fanda silakan melakukan. Nah, gimana perasaannya Mbak Panda setelah melakukan tarik nafas dalam dan mengeluarkan hal-hal yang ditakuti dan diganti dengan pemikiran yang positif. Lumayan enak. Lumayan enak ya. Jadi hari ini kita sudah melatih e, tarik nafas dalam. Nah, perasaannya lebih tenang sekarang? Ya. E, badannya lebih rileks. Gimana? Ya, lumayan enak kan ini. Good. Ya, nah ini bisa dilakukan Mbak Panda sambil kita... Misalnya nanti di ruang oka ya di ruang operasi Mbak Fanda menunggu giliran masuk ya Mbak Fanda bisa melakukan hal ini supaya Mbak Fanda juga tetap rileks, tetap tenang menghadapi operasi dan yakin operasinya akan berhasil gitu ya. Nah sebelum Suster tinggal boleh e, dilakukan satu kali lagi tiga kali tarik nafas dan buang nafas. nah bagus sekali ya jadi nanti uh, suster akan kembali lagi ke sini untuk persiapan mbak Fanda mandi ganti baju ganti pakaian untuk masuk ke ruang Oka uh, sementara uh, mbak Fanda boleh istirahat terlebih dahulu nanti suster akan balik lagi jika ada perlu mbak Fanda bisa pencet bel yang ada di kanan mbak Fanda uh, suster permisi terlebih dahulu uh, harus yakin bisa uh, sembuh ya operasinya berjalan dengan lancar ya Ya baik, susah tinggal dulu ya. Baik, itu adalah video bagaimana memberikan asuhan perawatan pada pasien yang mengalami ansietas, terutama pada pasien yang akan melakukan video. masa sedang dan sebagainya. baik, baik, selamat belajar, selamat mencoba dengan teman kalian bermain peran.